Ini dia jenis dombanya ya Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Gimana sehat? Damang? alhamdulillah selalu mengucapkan kata sehat ya, agar kita selalu bisa mengeksplor sesuatu yang ada di alam ini. Wow. Wow. wow, di sini aku sedang ada di perkebunan dan aku mau mereview tentang domba yang katanya urinnya itu sangat menggiurkan. Sebagai bisnis yang menggiurkan ya. Oh my god! That's pretty good. Bagaimana sih caranya untuk mengolah urin tersebut dan seperti apa sih dombanya? Nanti kita tanya langsung pakarnya di bidangnya. Oke, ikuti terus ya. A few moments later. Ini dia jenis dombanya ya. Nama Latinnya adalah office aries ya nama dombanya yang terkena adalah Merino ya. Jadi untuk bisa menjelaskan ini mungkin nanti kita bisa tanya-tanya dengan Om Edi ya. Silakan Om ini ya. Jenis domba apa, Om? Uh, ini sebetulnya ini kalau melihat sejarah di, di Indonesia Indonesianya ini dari Australia nih. Okay. ini. Oke. Bukan Spanyol ya. Bukan. Ini kalau ini dari Australia yang uh -uh. biasa diambil bulunya, tapi uh -uh. kalau kalau untuk di Indonesia kan diambil dagingnya. Iya. Itu khusus untuk pengemukan itu diambil dagingnya kalau bulunya belum begitu ini kalau di, khusus di peternakan di Jawa sana iya jadi manfaatnya apa yang bisa diambil dari domba ini selain kalau daging? kalau untuk sementara di sini ya untuk daging sama bulu bulu udah ada yang uh, request mm -mm. bulunya bulu, ya. dikirim, tuh. ini bulu bisa dibersihin ya? bisa dipotong mm -mm. pakai alat cukur itu mm -mm. Lucu ya ini dombanya gitu. Nah ini katanya uh, urinnya bermanfaat banget ya dan bisa dijual dan harganya juga Nek! sangat tinggi ya Pak ya. Mm -mm, Betul ya. Nah, Prosesnya nah gimana sistem, nih Pak? Proses fermentasinya? Sistem kandangnya ini kan kandang. Oh, Desain kandang ya? Di, dipisah. Oh gitu. Dipisah itu antara urin ama kotorannya Nek! itu jadi dipisah. Nek! Jadi untuk Nek! untuk sistem kandang yang lantainya itu emang sengaja khusus dibikin dari plastik ini. Jadi kalau begitu dia kotoran sama urin itu udah, <tuk> udah terpisah ya. Pisah dari atasnya itu udah udah ke, kesaring ini untuk tampungan urin nanti di di okay. di belakang sana berarti ada. antara kotoran padat dan cair memang sudah otomatis ya. akan terpisah dengan sendirinya terpisah ya, dengan sendirinya okay. ya kita ini aja. berarti desainnya tuh memang sudah ada drum sendiri dipisah pisah ya, ya untuk penampungan urin ya kalau mau lihat ke belakang pemisahan urin dengan ini oh ya, boleh ya, boleh pak boleh banget sana. kita ikuti terus ya di belakang ya kita coba lihat bagaimana sih pemisahan ini A few inches later. Oke, okay, Pak Edi akan menjelaskan uh, pemisahan proses uh, limbah padat dengan cair ya. Iya. Yeah. Itu gimana nih Pak? Bisa hmm. dijelaskan Pak? Ini kan udah di uh, desain untuk pemisahan dari urin sama kotorannya. Iya. Yeah. Nah, kalau kalau urin itu Ini bahannya apa nih Pak? Ini jaring ya? Jaring insek. Jaring insek. Ya. Uh -huh. Jadi okay. sistemnya okay. begitu dia. Uh, Jadi, urin posisi di bawah ya? Urin, kencing, urin langsung ke bawah, dia langsung ditampung di sini mm -mm. di penampungan ini, mm -mm. otomatis langsung turun ke aliran ini ya, paralon Iya ke paralon ini langsung mm -mm. ditampung di ada ember. Ada okay. nah kalau yang kotorannya yang padat ini juga nanti disapu ya, Pak. Ya, ini kalau kering bisa turun sendiri, kalau ketinggiannya ini bisa turun sendiri, nah. baru dikumpulin di tengah-tengah oh, tengah. gitu jadi hmm. nanti ini di fermentasi hmm. fermentasi satu tong ini kan 100 liter satu tong ini hmm. berapa hari Odomnya. bisa penuh nah itu nanti dicampur ini kan belum belum prosesnya ini baru-baru hmm. apa baru persiapan jadi satu tong 100 liter ini Campurannya ya M4 satu liter, molase hmm. satu setengah liter. Jadi satu campur. drum itu menggunakan e, dua botol ini ya pak ya? ya. Dua botol cairan. Hmm. Ini Bapak jual komersil atau untuk pribadi aja? Ini kan baru, baru belajar, baru belajar ternyata, ya. Untuk, untuk home sendiri aja, nanti kan di sana ada sayur-sayur sayur itu. Tanaman, organik ya? ya. One eternity later. Nah. Di selain ada doma, jadi juga ada kangkung dan kangkungnya berbeda ya, kangkung organik dan perawatannya juga sangat berbeda dengan kangkung biasanya Jangan lebih jelasnya mungkin oh, Bang Pe bisa menjelaskan jenis kangkung eh? Bang, kangkung apa? Iya. Kangkungnya, kangkung organik Ada campuran-campuran obat-obatnya biar tambah hasilnya, memuainya bagus gitu dan oh, warna itu pupuk, yang... pupuk yang sama seperti kangkung-kangkung yang lain gitu oh, cuma dia nggak pakai kimia ya Bang nggak ya? pakai kimia ya jadi sini Ini dari mah, pupuk alami. organik ya -organik, dari kotoran dari kambing. kambing domba iya jadi dihasil dari domba pindahin kemari pupuknya buat menghasilkan kangkung yang lebih baik gitu dibandingin kangkung-kangkung yang udah ada gitu. hmm. ini jual berapa biasanya per ikat itu dua uh, ribu atau lima ribu tiga ikat kalau paling kalau Dua ikut, ribu 2000 years later. Uh, biasanya kalau untuk uh, komersial satu lima ini dijual berapa ribu kisaran harga per liter atau satu drum belum belum ini ya belum tahu ya ya belum tahu ya ini dua ratus belum puluh ya Pak, ya ribu yeah. ya ya lima puluh dua, dua ribu ya lumayan tinggi. ya puluh dua, dua ribu dua kalau lima puluh dua, ada ribu dua ratus lima ada dan memang sudah ada penadahnya ya, nada sendiri memang mau ya, ya. domba ini ya? Juga ada yang nanya-nanya mau itunya, fermentasi dari urinnya juga ada. Oke, okay. okay, demikian review uh, penjelasan singkat dari Pak Edi Tadi banyak sekali informasi yang kita peroleh bahwa begitu manfaatnya ya dari urin domba tersebut, gitu, uh, bisa dipisahkan antara yang padat dengan yang cair. Dan itu untuk bisnis sangat menggiurkan tentunya. Oh my god! Wow! <sukur> <sukur> Oke, demikian review singkat tentang domba merino yang terkenal di Australia. Dapat pembelajaran lagi khususnya buat aku. Terima kasih ya sudah menyaksikan channel aku. Kurang lebihnya mohon maaf dan selama ini terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa menuliskan komentar-komentar yang baik, masukkan. Dan terima kasih juga sudah mengikuti channel aku selama ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.